Yaitu untuk bertujuan mengatasi bercak daun pada tanaman pare, yang selanjutnya yaitu sankil, yaitu untuk mengatasi ulat-ulat yang ada pada tanaman pare kita. Dan yang ketiga yaitu sini saya menggunakan obat hantu, yaitu untuk bertujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini Bang Pasit, Petani Muda Indonesia. Kali ini di sini kita melakukan sebuah penyemprotan kepada tanaman pare kita. Di sini saya menggunakan yaitu obat Equation yaitu untuk bertujuan mengatasi bercak daun pada tanaman pare. Yang selanjutnya yaitu Sangkil yaitu untuk mengatasi ulat-ulat yang ada pada tanaman pare kita Dan yang ketiga yaitu sini saya menggunakan obat hantu Yaitu untuk bertujuan meningkatkan hasil pertumbuhan tanaman pare kita Dan memperbanyak dan mempercepat pembesaran buah dan perbanyakan cabang pada tanaman pare Di sini langsung saja saya menggunakan dosis pada per semprot yaitu pada obat equation ini memiliki bahan aktif yaitu famoxanon dan smoxanil yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya bercak daun pada tanaman padi kita. Tiap tangki pada penyemprotan kita menggunakan 1 sendok makan. Selanjutnya sangkil Sankil juga terlebih dahulu kita mengocok sanksilnya agar teraduk dan kita menggunakan tiap tengkinya yaitu sebanyak satu tutup. Begitu juga dengan obat hantu sebagai untuk peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman par kita. Di sini kita menggunakan sama seperti sankil satu tutup. Jika semuanya telah tercampur dalam satu ember. Dan jangan lupa terlebih dahulu kita beri air dan kita aduk hingga merata. Soalnya pada hantu ini obat hantu ini obatnya itu tak terlihat seperti kental dan kita harus melakukan pengadukan hingga merata. Jika kita merasa ketiga campuran ini telah teraduk dengan merata, selanjutnya kita melakukan, selanjutnya kita memasukkannya ke dalam pen semprot. Selanjutnya kita tambahkan dengan air bersih hingga semprot ini terpenuhi. Sekali-kali janganlah kita menggunakan air kotor pada penyemprotan tanaman kita Karena itu menyebabkan sangat fatal pada tanaman Bisa memancing jamur, kelayuan, dan lain sebagainya Kita harus menggunakan air yang bersih dan jernih Jika telah selesai, mari kita eksekusi pada tanaman pare kita Sekianlah seperti teman kita pada kali ini dalam penyemprotan tanaman pare. Kepada teman-teman penonton yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman sekalian dapat mengetahui informasi-informasi selanjutnya dalam budidaya tanaman pare. Sekian dari saya, Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.